Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi, ruang lingkup psikologi, dan aliran-aliran psikologi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kata psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyke yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai jiwa, baik itu gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Yang kedua, ruang lingkup psikologi. Dari segi objeknya, ruang lingkup psikologi dibedakan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah psikologi yang dan pelajari manusia. Yang diteliti dan dipelajari di psikologi ini adalah tentang perilaku manusia. Psikologi ini dibedakan Dua yaitu psikologi teoritis dan psikologi praktis Psikologi teoritis dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu Sedangkan psikologi praktis dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktis Khususnya problem solving Berdasarkan objek yang dipelajarinya dibedakan lagi menjadi dua Yaitu psikologi khusus dan psikologi umum Psikologi umum adalah psikologi yang meneliti dan mempelajari kegiatan-kegiatan psikis -kegiatan manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya. Sedangkan psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis -aktivitas manusia. Psikologi khusus sendiri bagi menjadi beberapa bagian yaitu yang pertama adalah psikologi konseling dan klinis. Psikologi ini berusaha mendiagnosa dan mentreatment individu yang memiliki problem psikologi yang kedua psikologi eksperimen psikologi ini menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari tingkah laku manusia beberapa hal yang sering diteliti ialah sensasi dan persepsi proses kognitif ataupun learning dan motivasi yang ketiga behavioral neuroscience dan comparative psikologi. bidang ini memfokuskan kajian pada proses biologis khususnya perang otak dengan perilaku atau mencoba menemukan hubungan antara peran biologis dengan perilaku Karenanya mereka sering disebut sebagai ahli psikologi fisiologi Yang keempat, psikologi perkembangan Bidang ini memfokuskan kajian pada berbagai faktor yang membentuk perilaku individu Psikologi sosial Bidang ini memfokuskan kajian pada interaksi sosial, hubungan sosial, persepsi sosial, dan sikap sosial individu dengan orang lain 6 psikologi kepribadian bidang ini mempelajari perbedaan individu dengan cara mengelompokkan individu untuk tujuan praktis dan mempelajari kualitas setiap individu yang 7 psikologi kesehatan psikologi kesehatan mempelajari tentang faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan yang ke-8 psikologi komunitas Psikologi komunitas memfokuskan diri pada pemberian perhatian kepada kelompok yang butuhkan bantuan. Yang kesembilan, psikologi pendidikan dan sekolah. Psikologi ini memfokuskan diri pada anak-anak yang mengalami masalah pada proses belajar dan penyesuaian diri di sekolah. Yang kesepuluh, psikologi industri dan organisasi. Psikologi ini berfokus pada masalah pemilihan orang yang tepat untuk memegang pekerjaan tertentu. 11. Psikologi lingkungan Psikologi ini mempelajari transaksi antara individu dengan lingkungan Dan terakhir, Psikologi lintas budaya Psikologi ini mempelajari peran budaya terhadap pikiran, emosi, dan perilaku Selanjutnya, dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang aliran-aliran psikologi Aliran-aliran psikologi yaitu struktualisme, fungsionalisme, psikologi dalam, behaviorisme, psikologi hormik, psikologi gestalt, dan psikologi kerahnya.